<t pacing> ah jangan sampai mengkalip iya ini cuma suka nelonin kapan apa? oh ternyata bunda-bunda pakai nelon <t script> biru <t respiko> coba ganti putih eh, nombor strike, mama <tuce tuce eller grainsizza> <tuce> <tuce> oh ternyata, <tuce> siapa nih jangan kasih sedikit <tuce> boleh, supaya perang tapi, satu-satunya <tuce> <tuce> sudah sepaskan di belakang perang kalau di belakang sana baru panjang gilan tes dong lah, strike lagi bro, gimana? itu dia, ah, ah, ah, ah, itu, ah, hmm. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. sedikit boleh kita bisa tabal pancing ganti suruh kalau gitu loh ini istirahat ha ah Kan tak tarik bola-bola saja kertas apelon yang satu ah harus belum Nanti, kasih nanti, nanti, nanti, Sarkap, sampai batu. <laughs> hey. kenapa jadi <laughs> Bubara ya. Besar Bubara. mana eh? Siapa? <laughs> Gilang kau ada di luar perawatan apa lah Berarti terapa mau muka. Dijamin, loh, dijamin! Besok ngetong tiga, ke Pramana. Eh, si Tomfikars kempes dong empat. Wow, empat. Nangis, Ah, ngester, ngeparaw! Mana? Coba di sini, loh. kalau lo makan puji ini Memang, oh, jelas. Jelas. memang. Mana? yang siang dikasih yang. Livar Akhirnya. Alhamdulillah. <tuk> seputar, udara pun